Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini persahabat Tidak ada sebuah tentunya kabar yang sangat membanggakan Alhamdulillah untuk voting sementara Bunda Lesti Kejora sudah mencapai 5,8 juta votes Masih berada di puncak Masya Allah Bismillah persahabat, ya. dikit lagi female singer of the years menuju 6 juta votes Di sosial media artis of the years menuju angka 4 juta votes Semangat untuk semuanya, Leslar bangkit Kita yakin Bunda Lesti akan memborong piala penghargaan Indonesian Music Award 2022 Kemudian, juga bersahabat. Ya, kita lihat ada kabar terbaru yang kita dapatkan: ada wawancara bersama Bunda Lesti Kejora mengenai bencana yang tentunya menimpa Kota Cianjur. Bunda Lesti Kejora dan keluarga memberikan support doanya untuk saudara-saudara di Cianjur, karena Bunda Lesti itu sudah menganggap semua masyarakat Cianjur itu adalah saudaranya bersahabat. Semoga semua korban diberikan ketabahan Kekuatan dan tentunya yang selalu diberikan perlindungan Kita juga selalu mendoakan yang terbaik ya Untuk keluarga besar Bunda Lesti yang berada di Cianjur Semoga selalu diberikan kesehatan, amin Dan Bunda Lesti kejurupung persahabatnya sudah membicarakan dengan keluarga dan suami Papa Bilar alap, Apakah tentunya baiknya kesana atau tidak persahabatnya untuk saat ini? Kita selalu menunggu kabar baik dari Bunda Lesti dan keluarga yang tentunya akan melihat langsung kondisi di Cianjur. Persahabat, kita lihat juga persahabat ya di kabar selanjutnya. Di sini kita lihat, Alhamdulillah, untuk... Donasi yang sudah terkumpul di L2W Perselabat, ya untuk bantu warga terdampak gempa Cianjur Sudah terkumpul 35 juta lebih donasi yang dikumpulkan Masya Allah Luar biasa kekompakan dari warga Konoha. Mudah-mudahan ya semangat untuk menebar kebaikan. Mudah-mudahan tetap kompak dan solid untuk kita semuanya. Amin. Kemudian juga sahabat ya, kita lihat nih ada kabar yang sangat membanggakan juga untuk single sekali seumur hidup ini sedikit lagi hampir tembus 44 juta viewers ini luar biasa tinggal dikit lagi ya, persahabat ya menuju 44 juta semangat goal 50 juta viewers persahabat ya kita selalu mendukung selalu mensupport karya-karya terbaik bunda lestik kejora. dan kita lihat juga persahabat ya di unggahan selanjutnya ada postingan dari kak nova yang terbaru namun kita dibikin salpok juga kalimat yang dituliskan di unggahan ini. Air tak pernah menjelaskan bahwa dirinya jernih. Mawar tak pernah menjelaskan dirinya itu indah. Bahkan matahari pun tak pernah menjelaskan dirinya perkasa. Jangan pernah menjelaskan diri kita kepada siapapun. Karena yang menyukai kita tidak butuh itu dan yang membenci kita tidak akan pernah mempercayai itu itu kalimat yang diposting oleh Kak Nova, dia sebelumnya Kak Nova juga tentunya mengunggah postingan Papa Bi dan Abang Fatih dengan kalimat caption yang tentunya membuat warga Konoha berkomentar. dia tetap kita selalu mendoakan. Mudah-mudahan antara keluarga besar Rizky Billar dan Bunda Leslie Kejora kembali rukun, kembali baik untuk hubungannya. Amin. Kita selalu mendoakan, kita selalu mensupport yang terbaik untuk Leslar. Jangan kemana-mana persahabat, jangan ya, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar baik dan menarik dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.